Bagi yang sedang men channel ini, Bang Imin selalu mendoakan untuk kalian semua, semoga selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan, selalu diberikan. Kemudahan. Baiklah para sahabat manapun selalu kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita, di malam hari ini ada kabar spesial yang kita dapatkan malam hari ini. Kita lihat para ya, kabar spesial ini datangnya langsung dari Papa Pilar yang baru saja memposting video. Bagas dan Bang Boril nih persahabat ya, ini bikin ngakak banget ya malam hari ini sudah disuguhkan kebahagiaan dan tentunya ketawa bahagia dari Papa Bilar menyebutkan persahabat ya bahwa Bang Boril ini mirip Mary Raffi Ahmad dan Bagas ini mirip banget dengan Sen Sen katanya tuh, aduh paling bisa banget ya Papa Bilar, bikin ketawa ngakak bahagia banget ya, ada saja kelakuan. Dan kegesrekannya ya, ya Masya Allah Mudah-mudahan ya idul kesengan kita dan tim Ini selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya Amin Kemudian juga persahabat ya, kita lihat Diunggahan Titi Kamal Mengunggah momen bareng Bunda Lesti dan Abang Fatih Masya Allah bahagia banget ya Kali ini kita mendapatkan kejutan dari Titi Kamal ya. Luar biasa Bunda Lesti terlihat sangat cantik sekali Apalagi Abang El yang selalu tentunya menjadi pusat perhatian banyak orang dengan gaya rambut terbarunya, Wahshol banget ya makin ganteng dan sangat menggemaskan. Di postingan ini pun, Titik Kamal menuliskan sebuah kalimat. Wah seneng banget ketemu si cantik Lesti Kejora sama baby el ganteng dari kemarin setiap ketemu di event selalu pengen janjian Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi makasih seharinya dedek sebagai new mom di tea time with titi kolaborasi sama teriavalsecrets secrets.id sunya di youtube titi dan tian dan Leslar entertainment Lesti kejora wow ini kejutan bahagia persahabat ya akan ditayangkan langsung di channel youtube nya titi kamal dan Leslar entertainment juga pastinya ada kita tentunya doakan yang terbaik ya apapun yang dilakukan semoga selalu diberikan kemudahan kelancaran dan kesuksesan banyak tanggapan komentar banyak respon yang diberikan dari akun apartemen bintaro underscore buat dede mengatakan, Masya Allah, gak sabar nonton. tuh Masya Allah banget ya, warga kono sudah gak sabar banget nih untuk menyaksikan kolaborasi Didi Kamal bersama Bunda Les di Kejora. Kita simak juga persahabat ya, dari Dunia Leslar, ikut juga berkomentar. Masya Allah, ditunggu banget nih kontennya semangat. Wow, sudah semangat banget ya untuk menunggu, untuk menantikan Kolaborasi antara Bunda Lesti dan Titik Kamal ini bakal pecah dan seru banget, persahabat ya. Dan selanjutnya kita lihat juga ada video yang sangat lucu sekali, Abang Fatih. Keaktifannya persahabat ya, mudah-mudahan ya idola kesayangan kita ini selalu menjadi anak yang saleh, menjadi kebanggaan kedua orang tua. Senyumannya itu membuat kita semakin tambah semangat aja persahabat ya Sampai-sampai sepatunya pun lepas tuh Abang L Ini cute banget dan sangat menggemaskan sekali Masya Allah luar biasa Sepatunya aja sampai lepas gitu nih persahabat ya Saking aktifnya tuh Abang Fat nih. Dimomong oleh Bunda Leslie Kucyora yang sangat cantik ya Bunda Lesti selalu menjadi pusat perhatian juga Masya Allah banget ya penampilannya the best Luar biasa Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Larsik ya, ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. Rambut abang, katanya tuh saking kalemnya, sepatu sampai lepas, Masya Allah. Luar biasa banget ya, abang Fatih, saking kalemnya. Sepatunya sampai lepas begitu tuh, persahabat, luar biasa. Berikutnya juga persahabat ya Bang Mimin akan mengingatkan dan menginformkan Bahwa warga Konoha jangan sampai lupa Mendukung idola kesayangan kita Di Kapal Media of the Earth 2022 Karena pasangan Lesti dan Rizky Bilar Ini sudah kesalib nih persahabat ya Oleh pasangan Fuji dan Torik Fuji dan Torik Ini mendapatkan Total votes 102.002 votes Dan kita lihat juga persahabatnya Lesti dan Rizky Bilar ini mendapatkan total voting 99.384 votes, yuk sama-sama kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya, mudah-mudahan ya Bunda Lesti, Papa Bilar, ini mendapatkan predikat sebagai couple media of the years 2022.